Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita gunakan pertama para sahabat ya. Tentunya diingat tanggal 13 Juni 2021 itu adalah hari bahagia nasional untuk seluruh warga Konoha para sahabat ya. Dicatat jangan sampai terlewatkan ya. Tentunya hari bahagia nasional Buat kita semua Warga Konoha Berikutnya para sahabat kita lihat Di sini momen spesial banget ya Tentunya lagi-lagi kita mendapatkan Cidukan vitamin manja dari Dedek LES nabang Bilar Lagi-lagi si mungil Si kecil Tentunya diunyel-unyel oleh Rizky Bilar, persahabat ya, saking gemesnya nih, tidak lestis sambil dipeluk. Serta diunyel-unyel persahabat ya, oleh Rizky Bilar ketika momen tentunya video klip persahabat ya. Ini tentunya syuting waktu ketika Mega Ministerys persahabat ya, kulepas dengan ikhlas. Mudah-mudahan tentunya hubungan mereka selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Dan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial banget nih Kita lihat, para sahabat, ya aduh ada Dede LST nih Sedang berada di toko perhiasan, para sahabat ya Apa mungkin tentunya lagi membeli perhiasan untuk keluarga besar? Waduh, oh, bikin penasaran aja, para sahabat ya Ataukah mungkin tentunya Dede LST mengundang teman-teman akrabnya di Cianjur, para sahabat ya Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan tentunya Lesti dan Bilar diberikan kelancaran buat acara lamaran Serta sampai acara akad dan resepsi pernikahan mereka Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar oleh para fans ya Yakni ada komentar dari akun Sumartono Rosita mengatakan Mungkin lagi ngundang temennya yang jualan cincin untuk datang ke pernikahannya kali ya Min? Ada juga tentu komentar dari akun Instagram Acing810 mengatakan kelihatannya lagi beli perhiasan tuh Wah persahabat ya, doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan kita mendapatkan tentunya kabar bahagia Langsung dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Ya mudah-mudahan persahabat ya kita selalu support Selalu kompak untuk selalu mendukung Lesti Bilar dalam acara apapun dan tentunya sampai kapanpun kita sebagai Leslie sejati harus selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di siang hari ini para sahabat bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.